Waspadai USD Swiss Franc sedang terkoreksi. Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan USD Swiss Franc terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi. Perhatikan. Jika pergerakan USD Swiss Franc tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,91953 sampai 0,91712 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga USD Swiss Franc kembali bergerak bullish ke atas menuju level 0,92621. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss Franc terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.91712 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.91332. Sekian analisa forex untuk tanggal 9 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212